Shalom adik-adik terkasih, jumpa lagi kita di Selamat Pagi Teruna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian sehat-sehat terus ya. Pagi ini kakak mau temenin kalian semua untuk bersatu bareng. Bacaan kita pada hari ini terambil dari keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Sebelum itu, yuk kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk bersatu teduh. Tuhan boleh berkati firman-Mu ini, Bapa. Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amitlah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari keluaran 40, ayat 34-38 yang berbunyi demikian. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci apabila awan itu naik dari atas kemah suci berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah tetapi jika awan itu tidak naik maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu kapanpun, dimanapun. Pada tanggal 28 Januari 1986, pesawat ulang alik Challenger milik Amerika Serikat meledak 73 detik setelah lepas landas. Dalam pidato untuk menguatkan bangsanya yang berduka karena tragedi itu, Presiden Reagan mengutip puisi High Flight karya John Gillespie Magee, seorang pilot pada masa Perang Dunia ke Dalam puisi itu, ia menulis tentang pergi ke angkasa tinggi yang suci dan tak terlampaui. Dan mereka sedang mengulurkan tangan hendak menyentuh wajah Tuhan. Bangsa Israel mungkin merasakan kedekatan seperti itu ketika Allah hadir menyertai mereka di tengah padang gurun. Ia menyediakan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari untuk memimpin mereka di sepanjang perjalanan melintasi padang gurun ada di dikelu keluaran 40 ayat 34-38 Saat mereka bernaung dalam kemah kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci ayat 35 sepanjang pengembaraan itu mereka tahu Allah terus menyertai mereka Saat kita menikmati keindahan ciptaan Allah kita semakin menyadari bahwa Dia hadir di mana-mana. Ketika kita berbicara dengannya dalam doa, mendengarkan firman-Nya, dan membaca Alkitab, kita dapat menikmati persekutuan dengannya kapanpun dan dimanapun. Nah, adik-adik, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk, kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita menjalani hari ini. Sebelum kita menutup satu dulu, kita mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Bapak yang boleh kami baca pada pagi hari ini. Firman yang mengajarkan kami untuk boleh terus percaya kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan beraktivitas pada sekarang ini ya Bapak, Kiranya Tuhan boleh sertai kami sepanjang hari ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamillah berada-ada, mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik, Tuhan memberkati. Dadah!